Rela ku menanti Walau hanya dalam mimpi Walaupun sekedar Hanya untuk seketika Ku mau kau tahu Betapa ku cinta padamu Engkau di hati Gantinya Mimpi indah Bila kau hadir Kau ucap Kau cinta padaku Selalu Kutunggu dirimu Kembali Bersamaku Terus Ku melangkah, walau tiada kau di sisi. Janji tinggal, janji engkau pergi bersamanya setiap nafasku. Ku hembus hanya untuk kamu. Ku biar rasa ini sampai mati. Mimpi indah Bila kau hadir Kau ucap kau cinta padaku, Selalu ku tunggu dirimu Kembali bersamaku Walau reba seluruh tubuhku Tetap ku menunggu dirimu Hanya kau yang ku cinta